sabar dulu sabar dulu menurut kalau yang ini jangkauannya lebih luas mah bro oh jih tijih tijih sorry sorry oh gila you got friends in me You got a friend in me. Yo, what's up my bro? Apa kabar semuanya? Halo. Kita kedatangan skin mitik gijinan bro ya. Wow. Hai. Ah, sendiri ini udah punya legendary banyak banget bro ya. Lebih dari 3 main legendary ya. sekarang ada gijinan mitik Bro. Wow. Yaudah udah bro ya. Langsung aja kita review ya kan. Ini karakternya kalau kita pakai ya kan sama senjata mitiknya Ma Bro karakternya menurut kalian gimana Ma Bro bagus gak ya lumayan Langsung aja kita inspect Ma Bro eh eh ada mati lampunya Ma Bro uh sih Bro wih gokil gokil gokil gokil wow ada apa nih men Inspeksi senjata makin hari makin keren aja nih untuk skin mythicnya mah bro ya Makin dibuat yang aneh-aneh ya Langsung aja mah bro Kita pakai, Wih cak udah gak nyantui banget nih Udah sabaran banget ya kita tes Keren ketar ya Menurut kalian gimana nih? Bagus ga sih ronsetnya sih? Wow Gede sih ini mah bro Dan kalau reloadnya tuh satisfying banget menurut Ocha mah bro, lihat. Ya, yeah. <laughs> super satisfying banget, Ma Bro. Beneran deh. Dan ini, kalau kayak udah level Max, mah, Bro. Ini attachment skinnya semakin banyak, ya. Kalian bisa bervariasi, Ma Bro. Keren-keren banget sih. Dan ini efeknya, wow! Kalau upgrade seperti ini, Bro, mantap sih, Bro. Ya, apalagi ada apa lagi? Oke, first blood -nya. ada efeknya, Bro. Apalagi, right. Terus ada, nah itu, penembaknya, uh, sedikit berbeda sama yang kalau nggak di upgrade sih Tapi menurut gue sih kalian punya kikinan ini aja, tanpa upgrade itu udah bagus sih ya Karena upgrade nggak ada upgrade, itu tetap ada efeknya ya Maksudnya ya kalau misalnya kalian nggak upgrade kickinan kalian, skinnya itu tetap ada efeknya Jadi santai aja, mau ber bagus aja di mata gue ya kan Ayo bro, let's go bro Yoi uhui Sini ada orang, mantap sekali mah bro. Kosong cuy Wah, sini ada orang sepertinya. Oh tidak, tidak, tidak hanya perasaanku saja. Ah, Kaget, bro. Ini gue bangun tidur langsung mereview skin mythic ini mah bro ya. Wahai, bilang sih bro, nanti kalian. Hmm. wena to, wah, nggak ada yang bisa masuk ya, eh. nggak ada yang bisa masuk, nggak ada yang bisa masuk. Kenapa ya, tuh rilisnya pagi gitu loh, ya, yeah. bukan baru udah siang. bune kuning, Bu, hajar kalian nah. mati dua mati dua ya mati gua ya sini ada orang nih mah enggak ada bro. Okay. Nice banget bro. Woo! Skin baru semangat baru bro. Oi deh. Ya kena bom dia mampu, Ah oh, kena okay, nih. Nice. Langsung aja, bro kita menangin, gak ha, ha, ha. kan? nih? hahaha, ha! Be- be- be- be- be- be- be- dibokong gue sini ada orang lagi Bang. itu yang gak mau maksud gue enak sekali kan ya? nice ma bro eh, udah rata c cepat sekali nih eh sabar dulu sabar dulu Waduh lagi, yay! Yeah. Gila mah bro, the best nih bro. Eh, mantep mah bro ya. Dan gue mau kasih tau ke kalian kalau ini satu satunya yang mythic yang bisa berubah ya round side nya mah bro. Nah, ini kalian bisa langsung customize aja tuh. Nah, ya kan. Tadi gue pakai yang ini, sekarang gue pakai yang ini, Waveless Cosmos deh. Oke, okay? kita equip aja, ya kan? Nah, di sini kalian bisa atur tuh kelepek-kelepeknya kill effect, kill ya, di customize gigi. Nah, ini nih, Ma Bro. Yuk, let's go, kita main lagi, cuy! Dan seperti ini, Ma Bro, harusnya ternyata ya, ternyata enggak, ternyata enggak. Yaudah, tunggu gua main dulu aja. Yuk, langsung aja kita, guys. Langsung gue mau naik ke atas, Bro. Kita kasih tahu yang seru-seru dulu. Kalian bisa lihat, eh, kalian akan mana tuh. Wah, ada lawan kita juga nih, Mythic, ya harus kita kasih paham cuy harus kita kasih yang serem-serem nih -serem hmm hmm hmm hmm nice bukan mantap mah bro <tuk> gue dibokong dibokong gue dibokong gue dibokong gue dibokong Sini ada orang. Yo, eh. Kalian kita ganti lagi deh. Yang tadi kita pakai ya. Bagusnya sih seperti itu, cuy Kalian bisa nentuin Aaron saya terbaik kalian menggunakan skin ini. Nice Aduh. Yeah. Are... Gila. Pada sedikit. <laughs> Tapi gue lebih suka yang pertama ini sih ya. Tapi kalian coba yang mana? Ya Allah, gua lagi ulti paham, wow. pas sayang banget ya di Sokara sih. Benar-benar orang-orang nih. Hmm, harus paham. Menurut kalau yang ini jangkauannya lebih luas, mah, Bro. Tinju tinju tinju, sorry, sorry. Katanya gua sorry sama musuh. Siapa lu ya, guys? Bo, gila. Habis ini misalnya kita mati, kita ganti lagi ya. Wah, enak bro. masih udah setup nih. Waduh, gua kena. Ah, panas panas, panas. Oke, mabar kita udah ganti lagi ya. Nah, itu apa, Mantap, mantap! nice bro nice mah bros Sini udah gak sih orang weh weh weh weh weh weh kemana tuh orang weh weh weh Ya, yeah. belum apa apa udah menang cepet banget nih ya masli terlalu cepat bro. Gans, speed September touchmen Mabru masih sama ya, sama yang gue pakai di video sebelum Kikinan ya. Perkenis late of hand ya. Dan ya kayak gitu aja untuk video kali ini Mabru. Makasih buat udah menonton Jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya Mabru ya. Terus untuk kalian yang pengen beli akun Cildiam atau game lain lansolja di Instagram @kitajubel titikin Mabru ya. Kalau kalian mau nyari akun skin mitik, Kikinan atau lainnya, ya biasanya sih kalau misalnya baru rilis gini nunggunya tuh sekitar semingguan lagi gitu loh ya baru muncul akun-akunnya di kita jubelin Mabru. Tapi bisa beberapa hari juga ada sih karena baru rilis orang-orang pasti mau nyoba dulu lah ya kan <laughs> oke okay. yaudah mau yaudah yaudah semuanya see you next